kemuliaan nama Muhammad ternyata nama Muhammad bisa dijadikan sebaik-baik jimat buat kehidupan kita pengen sukses pengen seneng enteng jodoh murah rezeki namanya bisa dijadikan jimat bu dulu pernah di zaman yang mulia Nabi Muhammad ja'a rojulun ilah Nabiya sallallahu alaihi wasallam pernah datang satu pemuda curhat sama Nabi Muhammad nih anak muda dia bilang ya Rasulullah Ya Rasul, hati saya sering sumpak, bete, uring-uringan, masalah banyak, utang banyak, rejeki pas-pasan, kumplit gak tuh masalah? nggak ada Nabi ngasih amalan seperti amalan yang dikasih dari Gus Samsudin, ada. Ngamalin ini, ngamalin itu, ditebak, dibacok bisa keluar asap katanya. Enggak, Nabi cuma ngajarin satu. Apa kata Nabi? Solu fa inna shifa likulida cukup. Entau untuk engkau, banyakkan menyebut nama saya lewat untayan solawat. Salam sejahtera karena sesungguhnya solawat. Salam sejahtera yang kalian sampaikan untuk saya itu adalah obat dari segala macam penyakit: hajat dunia, hajat akhirat lewat wasilah banyakin solawat amin Nabi bakal diijabah oleh Allah amin amin anak-anak yang masih sekolah diajarin amin ulama-ulama kita gimana caranya biar afalan melekat di fikiran sebelum belajar baca solawat tiga kali setelah belajar baca solawat tiga kali Allah akan anugerahkan kecerdasan untuk akalnya amin yang belum dapat jodoh gimana caranya biar dapat jodoh banyakin baca solawat gobul insyaallah amin cuman jangan buat pacaran nih ntar solawat tuh ada perempuan cakep nih cabe-cabean gue solawatin ah eh. repot urusannya anak zaman sekarang kan masya Allah kacau bener Jangan kan buat mereka yang nggak kenal pengajian, mereka yang rajin ke pengajian aja banyak yang pacaran, betul? Buat Botong ke majelis, boncengan sama yang bukan mahram, bener Ada di sini yang begitu? Mana dia orangnya? Kita doain pulang bannya bocor. Lagu apa datang ke majelis pakai pacaran, bener Mentang-mentang datang ke majelis ditanya ente berdua pacaran, maaf kita nggak pacaran kayak orang-orang kita mah ta'arupan kayak ta'arupan naik motor cemplak, cemplakan kan kita nggak ayang-ayangan kayak orang-orang beb. kita mah Umi Abian di whatsapp Umi udah mam lom ya, lagunya cacing push up jangan-jangan, jangan pakai pacar bajaran tuh, banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu Alaihi. ini terakhir udah bener, ini mah terakhir, gak nambah lagi biberifgi, tenang, aman babe. dulu nih bu, pak saat istri saya hamil kandungan anak pertama saat kandungan tersebut berusia 4 bulan, saya bawa ke rumah sakit saya usg kandungan saya punya istri dari usg-2 sampai usg 4 dimensi ketika di usg sama dokter dokter mengatakan kepada saya selamat Pak Habib calon anak pertamanya perempuan dulu saya kepengen banget bu punya anak pertama laki-laki akhirnya saya inget sholawat sama nabi Tiap malam perut saya punya istri saya bacain sholawat 33 kali saya minta sama Allah dengan barokah kemuliaan sholawat Kalau bisa ya Allah rubah kelamin anak pertama saya biar jadi laki lah Ketika kandungan masuk 9 bulan 10 hari siap-siap melahirkan sebelum melahirkan kembali di USG sama dokter Ketika di USG dokter mengatakan Selamat Pak Habib Calon anak pertamanya Perempuan <risas> Tapi Pak saya yakin Sama solawat yang saya baca Saya bilang sama itu dokter nggak bisa dok Calon anak pertama saya laki-laki Perempuan Pak Habib Laki-laki perempuan Karena saya gergetan saya bilang Sekarang gini aja deh dok Kalau anak saya perempuan Dokter mau minta apa dari saya tapi kalau laki-laki, saya ya yang minta ke dokter, anak di dalam perut diajakin main judi sama bapaknya. Dokter yakin sama alat USG-nya? Dia bilang baik, beb, anak perempuan. Cukup buat saya minta cincin yang dipakai sama paha, beb. Kalau laki-laki, biarin, beb, biaya persalinan saya yang tanggung. Salaman, deal. Saya dak-dakan. Ini urusannya cincin gue hilang. Sejam dua jam tahu-tahu ada suara tangisan bayi dari dalam ruang persalinan. Oh, oh. Iya, oh, masa kukuruyuk. Lahir anak saya diangkat sama dokter. Dokter kaget anak saya ada keongnya. Jadi laki lah. Masya Allah Barokah solawat Seumur hidup saya main judi menang <SILENCIO> Biaya persalinan anak pertama Gerah Alhamdulillah Kacau judi menang alhamdulillah <SILENCIO> Anak pertama alhamdulillah Laki-laki Anak pertama baru usia empat bulan Istri hamil lagi lah kenapa bini gua? akhirnya begitu pas ah, kandungan anak kedua masuk 4 bulan saya bawa ke dokter yang sama dokter ngelihat saya dia nanya ada apa Pak Habib istri hamil lagi dok dia kaget waduh. terus yang pertama saya mau periksa yang kedua saya mau USG apa bu yang dijawab sama si dokter Pak Habib kalau mau periksa, boleh di sini. Tapi, kalau mau USG, kira-kira menurut Pak Habib, ini anak laki-laki apa perempuan? Sampai dokter trauma. Anak pertama saya laki-laki, anak kedua saya perempuan. Alhamdulillah, anak pertama laki-laki kulit gelap kayak saya, anak kedua perempuan masih dalam keadaan gelap kayak saya akhirnya begitu hamil anak ketiga saya ingat sholawat amin nabi tiap malam lagi-lagi perut saya punya istri begitu hamil anak ketiga saya bacain sholawat lagi 33 kali saya minta sama Allah dengan kemuliaan sholawat sama nabi mudah-mudahan anak ketiga saya kulitnya bule Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali syirina muhammad bule, bule, bule buh Akhirnya ketiga anak ketiga saya lahiran Posisi saya lagi tawaf wadah di depan ka'bah Kelar tawaf Masuk whatsapp dari saya punya istri Begitu buka foto whatsapp Gambar anak ketiga telah lahiran Ngeliat putih Wah, Biasanya kan kamera akhir zaman penuh dengan fitnah benar? Yang kulit kayak oncom di tepak ngebul bisa glowing yang hidung pesek bisa mancung yang badan pendek bisa tinggi kemudian gendut bisa ramping saya pikir wah ini paling efek kamera nih putih begini akhirnya begitu saya pulang sampai Jakarta saya tengok istri dan anak saya dan ketika saya melihat anak ketiga saya subhanallah bu rambut merah bule kulit putih hidung mancung bibir merah nomor tiga bener-bener lokasi kulitnya bule begitu anak ketiga saya bule saya bingung sendiri ini anak gua apa bukan ya Masya Allah intinya ayo momentum peringatan maulid Nabi ini malam jangan kita bangun dari majelis ini kecuali banyak di dalam lisan kita di dalam memperbanyak sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anti sumpah Banyakin baca sholawat Rejeki seret Banyakin baca sholawat Pengen dapat kerjaan Banyakin baca sholawat Lagi masak Banyakin baca sholawat Yang kerja dan semua aktivitas kita Banyakin baca sholawat Dengan sholawat cukup Untuk menghantarkan kehidupan kita Mendapatkan kebahagiaan baik di dunia Bahkan sampai di akhirat nanti Amin Ya Rabbal Rabbi fanfa'na bi-barakatihim Wahdinal husna bi-hormatihim Wa amitna fi tarikatihim Wa mu'afatin minal Fitani. cani Hadha minni al-afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh